Hai, saya sudah di sini. Hai, hai, di lockdown ……. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, apa nawa kamu tadi bengi baru pulang udah oh, bengi iya tadi bengi yeah, yeah. perjalanan lancar lah lancar, lancar sentosa dong nah, itu tapi itu. ya sitik lah sitik ada lockdown, oh rodok susah sitik mana ya iya kira-kira corona ini loh mana mana bi bi tapi awakmu gimana gimana pas Awak awain ya. gimana lumayan lah lumayan lancar mending lah lumayan iya dong tapi bi yeah. iki loh Sing. Rodok sulit, rodok susah. Iya. Aku uh -huh. Disuruh pesambutan. Loh, uh. awak cara uh. di kepala desa. Awakmu jadi sam mimpin sambutan di kepala desa? Bener. Yo ya, edan yo no, tapi iki masalahe piye? Uh. Jawaku kurang lancar, jawaku tuh belum lancar oh oh takut oh. malu kalau sendirian makanya ngajak elu, oh, ngajak aku iya dong mau enggak? lu kamu jadi o kamu jawa saya jakarta aku damping nyawakmu iya dong jawa matuk bisa iso no iya no kayak latihan dulu sikap okay, okay, okay. sikap <coughs> Satu mulai ya. itu geray panggung, naik panggung. Mm -hmm. Selamat malam. Sugeng dalu Bapak-bapak dan ibu-ibu, Pae-pae, lan Mae-mae. Saya di sini kula atang sebagai kepala desa sebagai dasi deso hmm? Kok dasi desa. Kepala desa to. Saru kepala iki boh Kepala Endas, Desa Kiaobo. Desa, desa. desa, deso. Oh iya, iya. ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. akan memberi Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. hadiah Hadiah nomor tunggal, rokok jarum 76 enam, udot dom pitong puloh enam, benyom monyar tangkemeh, huh? wating bisa nih tuh saya ngalus bos Enggak, pernyataan bener tuh Udot, pitong itu, puluh, jarum bener ya. Jarum, ya, pitong puloh enam, tujuh enam. Iya bener berarti monyar, sapro Api jari. ya sejumlah, api api hadiah yang kedua hadiah nomor kali minuman larutan cap kaki tiga ombenan cap sikil telur bisa hmm. nyonggah nyonggah dan kemenan kerasa heram Marai. Ya yuk lanjut gak apa? kasar wiki masuk jadi ini menerjemahkan iya jawa jawa untuk bapak bapak dan ibu ibu kaki pakai kaki-kaki kaki-kaki dihimbau untuk Berhati-hati. Dimbuk kudu ngatos-ngatos. Karena ada badai angin puting beliung. Mergo ana angin pentel munyer. Suware. Susune wae munyer. Suaro ceno. Tapi yo gak apa -apa. benar bener bahasamu. Bener. lan buat bapak-bapak sekalian, lan kanggo pak pake pak e duo yo. Pas. Absolut. Di untuk berhati-hati di maneh, ujung ngatos-ngatos jangan minum gula banyak-banyak aja ngombe gula hakeh-hakeh karena amergo bisa menimbulkan penyakit kencing manis sakit menimbul lagi uyo lagi naik hmm? wiyo ngerusak wiki ngerusak ngerusak pibu mulai bener loh ngerusak ngerusak nggak jadi deh Tepat Dewi aja lah Dewi aja aku... Sambutannya lah, lah. Dewi sudah nih Dewi Jakin lah Tidak ada yang ngajak aku Tidak ada yang salah Saru oh. Maru, Saru Nah... Oh. Saya ini enak ini Ini masih waya ini Waya ini. Tanggal berapa ini? 26 Tanggal, Tanggal 6 hari ini? Tidak ya? Kayaknya... Apa? Pijat Udah Tidak Tidak Tunggu dulu, huh? tunggu, utang utang utang apa? utang apa? Masa Masa utang op tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, utang tunggu, tunggu, eh tunggu, tunggu, tunggu, tapi aku tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, Nah, kowe nasaleramu banget lah, wih, wih, wih, edan edan nah, tetep edan, senang, edan. Tetep edan, edan, edan teman. Aku tetap edan tetap senang, Ethan, Ethan, Ethan, teman. Die, apa, aku yakin e kok, Adi Wirono, kowe ngubet kue, aku tak ngopi. Apa mesti petok karo petokan? Di petok mana, ma? Aku yakin. Di tapi wah, sulit murah. Tak seneng aku, ini gini, kayak gini, gini, ma. Die, utangku neng kowe gini pirro tuh jani. Utangmu di aku itu 100 ribu, 100 ribu. wih pokok, <tuk> eh. pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, iya pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, tahun kamu pinjam duit saya pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, pokok, Lu utangku pokok, pokok, lebih kayak makin mungkin yang ini. Nanti jalan. teh wani-wani menagih aku di jalan. Aku tangguen yang ngomah. Aku yang nengomahnya apa paling neng jalan ini. Kebewani lagi. Cuma ungu tuh mau gue. Cuma suno. Gusto. Tapi saya lagi. Saya nggih utang so, apa, tersi, nih. Soal apa tuh sini? Aku. Yang berhak? Provisionnya suno so, sus apa? Kowe sini. Lawan yang apa? Tak tanya Jason Limorai. Mau nggak cakna suno barang? Ya, tapi kan weh, putusin aja. Neng Oma, hutang neng Oma kau makin ngejalan. Wih, kleru mah. Jadi aku sering kleru aja. Iya, iya, kayaknya utangku hutangku neng gue seratus ribu, seratus ribu. Wih, dua ya, Biro? Caca aku utang, gue, kita cai ya, lima puluh ribu aja, satu. <tuh> <tuh> <20 ribuannya> dua puluh ribu Iya, sepuluh satu. Jumlahnya 100.000 ribu, Westo. Yowest, yowest, yowest, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, hitungan mana hitungan mana gila yowes, 100 ribu yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, ane yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, yowes, Total seratus ribu. Total seratus ribu udah Uda. <laughs> ya wes. Berarti harus luna. Wujud teh iki nih inti. Iki. Aku mulai butuh gawat duit. Inti duit. Tanggal piro Hey, kita tanggal enam likur. Ya udah mana duitnya? Kek, ini aku ki. Yo lagi ngenteni uang mah. Sopos yang buat neni. Jamal. Jamal. Jamal. Jamal. Aku iyo, cinta ini Jamal aku. Nanti makanan jadi ada kepo dengan tani Jamal, yo iyo to. Jamal kepo utang aku ini. Hei, Jamal ki, Kak, entengnya? Jamal sih entengnya aku, aku utang Jamal. Yo wes, iya Jamal mau rai, yo. Tuh, yo wes. Yo, yo Ini san. <tuk> Gula malah ngaleh, bayar Iki lo mal cinta mau. Mau jalur duit ini Iki ini. Bayar Mas enggak mungkin kan, benar masuk kaki, pembedil seti, Ora, iki, iki, iki, iki, iki, yes, iki bayar ba? ya. utang naik duit naik aku. Paling, umpomok, paling iki Pak. Utang aku. Iki utang aku, Pak. Iki utang aku. Tak iki mo, tak kira kena, tak nyelimur hmm. aku dibayar, aku. Rumah saya, kalau sampai tak Iki, diutang aku satu, Ta tak dia ngeyek nyaur nyaur, aku satu, tak pak, pakai, Ta gelem nyaur, Iki, diutang aku satu, bunganya petang puluh juta. Gak mau nyerah, itu lebih yang jelas. Iki, Pak, Laki, pokoknya, pak Radang bayar, Pak aku sebagai RT, KRT pertama ini. merah ini rubber. diputus aku sebagai RT Rason menyelesaikan masalah. Utang biru toh, jangan yang tangan yang bersatu. Satu, satu, satu, aku. satu, bayar. e, e, Bayarnya aku ma. Utangmu Oh, apa kau cerita ini kau? Utang satu, satu, mon, kan enak tolan, jalan, itu, ya, ojo kira-kira well, well, oke ya, antara kan wis lunas, wis lunas kan pada kok duku kok tak kandak ten koblok man man eh eh man man tak eh wah pertama pak aku iki nduwe utang 100 Gentang aku satu, sama heeh di aku satu. Prayu bener, mau loh? Iya, bener. Loh, huh? iya, Kita asli, bosili satu tahun Nah, satu sunah, sunah, ya adil Tuh, Aku lunas mah? Oh Jamal ya. ya. Nah, wes. nah. nah. Yewes, ah, kan oh, wes Lepas, ya, Ab masalah masalah t t aku, tak aku aku datang aku satu